Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladin yang amwalahum amalahum fi sabiillillah, kama sali habat ambatar sabang sanabil, fi kuli simbula mihatu haba. Allahu yudzainfuliman ya sha. Allahu asy' alim. Pondok pesantren yang sedang kita bangun saat ini sudah punya 28 santri dan tahun depan insya Allah kita akan menampung tiga kelas, 3 rombel belajar yang kita butuhkan adalah tiga kelas untuk asrama dan tiga kelas untuk belajar yang saat ini sudah kita mulai pembangunannya dan kita mengharapkan uh, tahun ini dapat diselesaikan uh, 6 ruang belajar dan dua ruang guru dan MCK dan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk pemukiman. Saya mengajak kita semuanya, mari kita berwakaf melalui badan wakaf Al-Quran.